Sheila on Seven adalah band pertama di Indonesia dengan penjualan album fisik lebih dari satu juta kopi secara berturut-turut pada tiga album. Dengan prestasi itu mereka sempat dijuluki band sejuta kopi. Pada album kedua mereka, kisah klasik untuk masa depan, menduduki peringkat satu di hits albums of the world dalam Billboard Malaysia.